Bumi yang kita tinggali saat ini sejatinya menyimpan berbagai macam misteri, seperti tentang perairan Segitiga Bermuda yang sangat terkenal. Misteri Segitiga Bermuda yang berada di samudera Atlantik sangat terkenal karena menelan dan menghilangkan puluhan kapal dan pesawat, hingga ribuan orang secara misterius. Ternyata di Indonesia juga nyatanya memiliki tempat yang serupa dengan Segitiga Bermuda, yaitu perairan Masa Limbu. Lokasi tersebut kerap menjadi tempat berbagai macam tragedi kecelakaan pesawat hingga kapal. Lantas, di manakah lokasi dan bagaimana cerita yang terjadi pada tempat tersebut? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Sejatinya Masa Lembo merupakan kawasan segitiga imajiner di perairan Laut Jawa. Terletak di antara Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat. Secara geografis terdapat empat pulau di Kepulauan Masa Lembo. Tiga di antaranya merupakan pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Masa Lembo, Pulau Masa Kambing, dan Pulau Karamia. Kepulauan Masa Lembo, Memiliki total luas wilayah yaitu 40,85 km persegi. Dan secara administratif berada di Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya Segitiga Bermuda di Samudera Atlantik, Segitiga Bermuda Masa Lembo pun terkenal telah menelan banyak nyawa. Tercatat telah terjadi banyak kejadian tragis yang terjadi di kawasan perairan tersebut. Mulai dari kecelakaan kapal laut hingga pesawat terbang. Guna masyarakat setempat percaya bahwa segitiga masa Lembo merupakan lokasi kerajaan gaib terbesar di Indonesia yang dihuni siluman dan bangsa jin. Selain itu, versi lain menyebutkan di perairan masa Lembo tersebut merupakan daerah kekuasaan Ratu Malaka, sosok ibu yang diyakini sebagai ibu dari orang-orang suku laut. Adapun pantangan yang ada yaitu jika terjadi gelombang bergaris putih maka hal itu merupakan pertanda bahwa kawasan tersebut sama sekali tidak boleh dilewati. Oleh karena itu, siapapun yang hendak lewat hendaknya memberi salam dan meminta izin terlebih dahulu pada sang penghuni laut tersebut. Menurut hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor yang sebabkan segitiga masa lembo berbahaya. Biasanya di segitiga masa lembo terkadang terjadi arus laut dan angin yang mengalir akibat adanya perbedaan tekanan dalam siklus harian maupun tahunan lalu keduanya bertemu dan menjadi satu membentuk seperti tornado, badai, hurricane ataupun typhoon dalam putaran yang lambat tapi bisa tiba-tiba berubah arah. Selain terkenal angker, rupanya segitiga masa lembu pun menyimpan keindahan alam yang tidak bisa diragukan. Sejatinya, masa lembu mempunyai pantai yang sangat indah. Terdapat beberapa pantai dengan pesona cantik dan memesona, seperti Pantai Masna, Pantai Masa Lima dan Pantai Cemara. Ketiganya memiliki air yang jernih dengan warna pantulan birunya langit, dihiasi kepulan awan putih. Ada pemandangan yang seolah memperlihatkan pantai yang berada di antara dua pulau, sehingga kita bisa menyeberang di kedua pulau ini tanpa perahu. Wajar saja karena tinggi air lautnya hanya selutut orang dewasa.